Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya di Raka The Cleaner 4 Selamat pagi saya kegiatan hari ini Lagi nge di daerah Tirtonati Lengkong di jalan Lengkong 10 Atau jalan Lengkong 10 Guys ini adalah menemukan makanannya dan banyak-banyak varian makanannya tuh ada porsi single menu pendamping roti bakar dan pisang bakar snack dan ada minuman buah dan minuman teh tawar dan sebagainya, minuman teko, dan kalian bisa disini, sini, alamat tetap dan media sosialnya, gitu. Oh saya pakai 10 orang saya pakai dua orang dan ikan dirame ikan nila dan sebagainya oke saya tarik enggak apa-apa berkatan okay. ikannya. Hai guys, ini adalah pemenuhan makanan di tadi sana, di mancing, dan tidak sama keluarganya. di sini sudah banyak banget mobil best belas ya ya ya guys sampai jumpa dan see you next time di video saja akhirnya kita sudah berakhir dan kita akan penutupan dan see you next time jangan lupa like comment and share dan ini tempat rekomendasi buat pakai guys.